musik gak muat gua waduh untuk satu porsi sekali makan ini geng huh? wow, wow. Mentak, mentak. <tik> porsi mie sudah siap. Wow. Sekarang kita kasih sambalnya bang. Sambalnya wah. Wow. Sambalnya bos. Ini daun bawang, daun seledri. Kaligus dengan rempahnya, wow! Tengsannya wow. kita bantai. Yes. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, ma, ma, makan gede. Kali nah, ini kita bantai mie ayam dengan posi, Wah. Wow. Wow. masih jumbo, dah huh? habiskan geng, nggak muat ya yang gua, nggak muat geng, nggak muat, miringnya nggak muat, ini memang betul-betul ini -betul. ayam buatan sendiri geng. Hah? sekarang kita tambah kecap sama sausnya Oke, ah. Oke guys kita tambahkan kecap karena mie ayam tanpa kecap dan saus kita bagikan sayuran tanpa garam ah. Dunia, yuk! Dengan porsi yang wow! Porsi gila ini, guys! nya memang terbaik Wow hmm. ini adalah daun salam yang tadi ya Ini satu porsi sekali makan, King. Huh? Untuk satu porsi sekali makan ini, King. Hello again Undangnya. Buat sendiri, enggak sia-sia. Guys, susah payah buat enggak sia-sia. Rasanya memang terbaik. <tuk> Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk membuatnya di rumah. Kenapa? Pedagang-pedagang, chef-chef yang sudah terkenal-terkenal. Dulu mula-mulanya juga belajar. Jadi jangan malu untuk belajar. Kita coba di rumah. Pasti pesan nih Ah. Ah. Sampai hmm. Hmm. Sudah, uh. Uh. Uh. Terpaksa harus lari, ambil air, itu minum, gak tahan pedasnya, geng. Hmm Ah. Porsi jadi satu, wow. Oke geng, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Ma, ma, ma, makan gede